Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan dan kita kembali semua dalam SafViet Special Edition. Hari ini kita akan react anime Malaysia ataupun kartun Malaysia ni yang dinamakan Agent Ali. Sebab Agent Ali sekarang tengah trending kan season 3. Aku memang tengok season 1 satu dua episod je. Aku tak aku lupa pun. Aku tak ingat langsung. Jadi hari ini kita akan tengok episod 1. Tanpa memasa, jom kita tengok. Dan aku tengok di dekat Disney+ All Star ke? Okay? So korang pun boleh tengok Siri ni dekat Disney All-Star aku memang tak ingat langsung ni benda Pusat penyelidikan mata Alright Okay DOS Kita tak tahu character siapa ni DOS yang aku tahu Ooh. ada hairpin wahai kau tengok tu style gila stress, oh so undur stress ah. nombor 3 yang tu nombor 2 Oi oh, jap. Dia, dia, dia, dia maklumat apa tu dia ambil? Data apa? Uh, oh, kena kena elektrik. Kena current. Uh oh, menyama. Pakak. Ya makanya aku ingat. Dia tak perasaan ke? Ya. Yeah. Ooh. What the heck? <laughs> dia Dia boleh tahu eh? Ooh. aku memang tak tahu apa benda eh apa benda yang dia buka data apa yang dia curi jenny oh dia menyamar sebagai jenny oh alam oh ada orang tekan <laughs> alright Okay, kena perangkap. Mari kita tengok sama ada DOS Agam Jaya ke tak. <laughs> oh, hilang dah. Oh, naik atas. Cekap, cekap. Oh, nice intro eh. Nice intro. Episode 1 Missy Iris Super Sentai eh Oh dia Super Sentai eh Nah ini dia MC dia anti Haha <laughs> tron dengan Said. Orang kedah ke? Oi. Ice cream tu macam mana? Ice cream Oh nais lemak Oh Oh yo Bawah tu pun lemak Ada sesuatu Oh dia ni bukan Dos Yang curi tadi benda tu sempat break tempoyak udang tempoyak udang aku tak pernah kedengarlah Oh tak Dia sebut key, key, keyword oh, Dia sebut keyword Oh dia salah trade dengan orang Oh no Ya Sebab keyword tu kan rare Oh no Oh No, Victor dia dah ambil benda apa Chip tu kan, Alicia? Right, waifu wife. mai f oi tu dua samurai kau pu cikgu <laughs> Samurai kau pu Oh ni tadi mamak kedah ah. eh. dia tak nak aku nak Dia baca dalam phone je eh. Dia tak tahu pun dalam tu sebenarnya ada benda yang paling penting. Zalimat. Alright. Oh. Sebab Bakar ni ingat yang radar tu nearest. Rupanya memang betul-betul ada dekat dia punya anak saudara ni. Dia tak dia tak expect pun, dia tak agak pun. Oh, okey okey okey. Oh okey dia tahu patutlah aku yang dia salah faham dengan radar tu. Apa igrah ah? Gerak lu Oh dia kena kejarlah Dengan no.2 Mrs tu Oh dia boleh boost pula power weh Oh, bego, spray banyak bot. <laughs> Laju juga eh Ali walaupun naik skuter eh. Woo! Yo. Oh. Hmm itu iris Alright Retinal system Iris mata kan Alright Dia tak tahu pun weh Ih eh, kuku kuning Oh Bakas dah datang Jaga jaga happy dari listrik ah uh oh dia sini apa brute force ah. Kan? <laughs> Lepas tadi 2 lawan 1. Padah boleh. Oh, uh, dia short wave guys. Kan? <tuh> ya, semangat. Aduh kena lah happy. Macam mana pula boleh tak berasa kat dia tapi dia ni laju kan? Eh? Oh dia ambil ke Iris tu? Oh? Let's go. Ya! Yeah! Aetoria! Oh! Weapon arm eh Ya yeah. Pegang tali Ali pegang tali Come on Ali, come on. Dia boleh didak oh. Mai, dia boleh didak. Ah, settle. Chow eh, fail ni. Yep. Apa lagi? lompat? Oh, elak je Sedap tu OST dia. Eh Tak kena Yup, kena geng siri Oh, so ada energi Oh, runtuh, alright Ok, ni semua dia dah rancang dah Memang tu lah plan dia, what the heck Alright, laju betul lah weh No.2 ni Alright, dia dah dicabut. Ya. Yes, itu dia uncle Bakar. Uh, Om dua do jatuh. Oh, so dia dia kira makan energy user tu sendiri. sendirilah. Kan? Yak kan energy Iris dia. Tak boleh. Ah. Uh, dia dah register dekat Ali kan. Oh, uh, diorang berjaya akhirnya Mission accomplished Let's go Ya, yeah, perception. Ni prototype je weh, bukannya last version. Tadi tak tahu apa pun. <saya> Bergema eh. Yup Tiba-tiba Mak dapat kontrak Tiba-tiba Secara tak sengaja Kau pergi activate apa-apa Oh ni dia punya last boss Oh main chest woy Hmm Dia still tahu password kan Wah, itu dia first tu lah ya First boss, first boss pula Apa, Mr. One, Mister lah kan Ya, yeah, cool, first episode, cool, cool, cool Yap, kita dapat intro sikit kan. very, very nice So, itulah dia untuk episode yang pertama Excited untuk episode kedua Ali secara tak sengaja Masuk ke dalam, apa Organisasi mata ni kalau korang rasa best Aku react Korang boleh Bagi like kat bawah Jangan lupa untuk subscribe juga Okey, sebab aku akan react Full episode Full season Untuk Ejen Ali Kita akan jumpa lagi Esok Untuk episode yang kedua Assalamualaikum Dan Bye bye